Sholat, cek jumlahnya no posisi. Dengan konteks artinya sholat Verdhu karuan, kih, KVI, karuan, aturannya karuan. Terus sholat ini wanton disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlak. An-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga, nggak boleh baca subuh, hatta tatu asam suki sampai serengginan. 12:05, menit pokoknya meh dhuhr nih buat nangsal. Ini jadinya waktu Nova, Zawal. Terus nomor tiga. Bak doa asar nganti nobo, suruh pun nobo Larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin, misalnya bar asar kalau wong mati, berarti kita angsat solat nobo jenazah. Utawa kue bar subuh melebu masjid terus diwudu, ini kalau ulama sing darani tetap solat takiat nobo masjid, gue sebabnya gitu kulon masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wae. Ning rungokno nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak itu kaifiyah tados trawe. Wis ora usah tersinggung ini ke ilmu riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nak witir itu sembilan di Nabi, terus tala. Nah, sebagian riwayat, Nabi memotong sholat itu, sholatul lehli, masnah. Masnah berarti dua, dua, dua, dua, dua, dua, delapan, terus satu, widir. Ini tenan Sehingga ketika ada sholat traweh yang rakaat tambah tasahud, sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah. Karena kalau rakaat tambah tasahud pertama, Kenapa kita katakan sah karena Nabi malah bintang Oh, awal itu wajib. sampai yakin tas awal wajib nopo sunnah Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tas Awal yang kita yakin itu hanya sunnah Tapi mudah sadis raja ojok Tidak ada masalah kan? Nih nih nih Nah, shendarani masalah padahal darani tasawut awal itu sunnah. Kue sholat duhur tasawut awal sunnah wajib. Sunnah. Nak sunnah tuh khasi, ditinggal batal loh, betul. Tapi nak shendra cocok dia batal. Hukum orang cocok rancok. buat niki kulo terang loh. Nah, raweh itu yang kontroversi ini kita kita mat semu karangan Imam Nawawi. ya akal kalane tiang tiang niku. Kulo nganti kan betul, -betul nanti Imam. Tapi gak akan dari Imam ke niat ngakali pengairan, tapi pengairan bakal nih ura Ngeten ini nih Imam Syafi'i. terakhir itu kalau terakhir kan bintang jelang rakaat ya. Yang terakhir witir tiga rokaat itu dua rokaat, sampe niatnya witir nopo-nopo. Witir. Setelah dua rokaat sampe salam ndak. Salam itu menjadi solat teraneh di dunia. Karena gue muni witir tapi jumlahnya dua Nah, itu sholat teraneh, apa no, di dunia? Oh. Terus, Amin, mendingin buat negeri maksud Kulon. Itu telu, tapi lurus. Nanti ada <laughs> ngaji, tapi rotanya Sehingga Jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan sunatan rok. Atau ini minal witri, jadi diumumkan. Sholatlah dua rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan. <tuh> lah itu lucu. Karena anda sekali bilang Twitter berarti anda bohong kan? Nyatanya dua rakaat. Tapi kritiknya Imam Safi ini kan lucu. Imam Safi yang Imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakil lah. Sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. <tuh> Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal lengkung terus tambah rokaat. Kata mirip maghrib lah mirip apa? maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya dia kali oh, sunatan min witri gitu. Ternyata kan? itu kalau diterjemahkan solatlah kalian paket wit bingung itu <laughs> cara pengirahan pengirahan itu bingung tenang ngadepi nah, makanya itu kadang yo gembut sepuro pengirahan itu seru sanggul jadi nak solat kayak nak cara nak cara Sayyidina Usman itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena solat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu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 memang banyak masalah di secara fakihnya, karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam tuh kan berarti selesai, dan berdiri sen, sendiri nah, kalau suwe suai nak rokaat yang terakhir batal, lah, berarti sing ngarepnya melok, padahal, yang merugusak paket kayak, capres menopo apa, capres, ya orang sholat ke ono nah, itu paham ya, terus, ini aku kefiah-kefiah sholat, sampean memang ini, ini ku rontok bener, ya rontok ngawur Tadi ngawurnya itu tadi wong solat niku mustakilah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Melani kulo nak twitter, ya atau tak niat twitter. Mengkulo rata cocok, pengumuman niku rapi cocok. Tapi <tikulor>. kan kulo makmum. Tak malah di sisa bukan salah yes. Usol di sunatan bener, bener, bener, tepa, tepa anu timam ten tengati kulampon supaya naik kami salah, malah salah. Nak bener gimana nopo? Bener tepat tepat anu tentang maun. Salah bener nopo atet. Nabi yes Adet. boleh deh. Nah itu itu Imam masafii harusnya punya rasa malu orang yang mengatur solat sedemikian rupa. Sebenarnya solat pun no, niat duha salat duha untuk takiat mesjid, niat takiat mesjid nak nopo waktu duha untuk duh ha. karena bis barang apa bias-bias tetap apa, oh, jadi harus ribet-ribet niatnya. memang barang apa, paham ya. tapi kan itu sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa, bulat. paham ya. semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau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 tangkem murah usah wong sing ngeloni bojone wis lagi badah baca ibadah sing ora enak <tuh> mergo jare nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah dadi kowe ku, ku malah lucu usah ibadah kau baca apa ibadah dadi sing ngeloni lho ngeloni ora kudu ngeloni bojo ngeloni anak iku ya napa ibadah tak kok nang ngeloni bojo ganti maca depan ngeloni apa anak ngeloni anak ngenapa ibadah dicocok kalau bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan sekali dimasalkan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli ibadah tapi ulama sepakat kan dan itu gemarnya banyak resiko agama dikomentari kan tinggi makanya tidak usah dimasalkan singkelon kelon ya keben turu gitu keben karena turu ke ibadah kan amak wali sangking seneng ibadah nganti janggal ada gak wali sing mahkamah kaya aku di dunia wali sing sahuriburibu mau turu kecuali sholat farduh ya aku mali sing setingkat kuwe gue tidak mau gusti tapi ini kok turah turu ya tak sesek noshes ikannya apa kok turah ya boleh tak kok apa jinan turah turu ya omong turu iso maksiat ini ngakohli dia, ya boleh alim ya jadi turu itu itu sudah diwali, ke orang turu orang arah zina orang arah maling orang arah wah, terus wism mereka turu poh turu, tapi jatiru ini cerita ilmu, cerita ilmu itu aku juga setuju nih, ini ke ilmu dipaham gitu sholat-sholat yang kesunatannya itu ndak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron kalau balik ini malik seperti sodakoh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 Semua ulama, eh jemaah sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah, di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut pensi ron begini, misalnya kayak tahajud, di sunat no bengi bengi bengi wong roh. di sunat no ning kamar, bendera roh. jebule jamaah kan jadi aneh kan, tapi kayak nentang ya goblok ngumpul. aku mau ngalim, jadi bingung, bingungnya itu mereka KL orang kok otak bingung. Eh, tapi sing jelas, ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya. Banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu ini ngajak tahap nah, Itu akhirnya kan tahajit jadi korban dikomentari. Gara-gara penggang, nah, itu yang saya tidak senang. dieling-eling Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada Torikoh namanya mulamati yang pernah disebut di mana ya mulamati ya, orang semua cow malamati ya. Ada ulang-ulang jangan tiru. Nakulah sudah meniru buat nanti sholat kebia ya, dia. Termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadidi dulu ketika beliau belum balik papan atas. Ulama mula ya itu kalau kartu an itu dengkulai kek jadi jadi rodok kartu an cekakan. Pas Hasan Asadali lipat tuh dia ingkar, dia ulama kok karuan cekak atau sholat sunat. Hasan Asadali yang jadi Toro Korsambu wali senang sempurna. Karuan cekak, itu kok orang tadi terus digejol. Katanya Muhammad banyak. Itu sih. supaya mereka untuk Rohmat mergode ini. Karena adik ini mantap para pangeran, gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Diproses tidak wain abah. Ilah. Jadi ini berat kok tahu belas alasannya tidak sholat berdua abot nak nganti di songkok kobe dia penting malah abot malah aku rasa sholat kobe dia lah ibu sing makombe ibu kulapal ini mati tidak sholat berdua abot nak nganti aku kobe dia duhur batang rokaat dia duhur batang rokaat atau orang rokaat orang rokaat tapi kurang kurang lu kuda diwali ulama dia sih di kota wasul teng mana keb syablu gotir jilani ya ulama dia wali-wali anti sholat Kobliyah nganti sholat. Makanya pulau nu nganti saat ini gede jarang. Tengah kampung pulau nu terkena. Biasanya aku uang halim berat tahu sholat sunat. Ya akhir pengaruan sholat sunat. Kafe aku malah orang tapi nak orang kafe aku tak sholat. Makanya semenjak itu. Ya semenjak itu. Ada semenjak itu. Gak alasannya mas? Senior. Begitu juga Abu Yazid Al Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustomi itu dulu Tafal sama Abu Yazid sinten Al Bustomi. Itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngarah referensi ini tapi kalau nanti cerita. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fans secara akademik sing wau kula roho kitabnya, Nah niki jare cerita. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa Sangking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas Gak pantas orang yang baturi rindiknya, Allah oh, ini suaraku Mbak pengirahan dia jawab, ya ruken kayaknya. Ternyata si ruken ini yang ditunjuk di mimpinya itu Orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung mabuk, warung fly, warung Terus dia kesitin terus Masuk wali kancaku, koptan. Terus dia be wali tadi, ya Abu Yazid, ya betul. Kamu di surga itu saya aja. Wah, wali terkenal Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dia Abu, canggeng sing darah ini aku kancah. Iku apa, -apa tau bat nosing, menyalahnobong. Abu Yazid, sing separuh. Tugas aja. sing separuh ditantang, karena ini wali ter. Akhirnya Abu Yazid udah wali nih. Akhirnya, heh umatku, saya ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Tuh wajah itu Tuh tua wajah langsung tuh banget makanya ini dua beliau dah akhirnya berteman apa Di surga Ya oke milih wali sing Kayak aku ya sih tuh sing Nah menurut saya Artinya Fir farah Hafbaid Maulad Dawilah Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh Itu saya Umar Hafbaid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah Ini kok gak mau dia buat nanti sholat sunat Yang ke rumah Grab Maghrib juga jagungan sekedap kinten-kinten di sepuluh menit terus sholatisak, kinten-kinten cara meriki, enam saya itu umar gak mau gedek-gedek, tapi kalau berdiri saking khawatirnya Islam dianggap berat karena Imam Syafi'i yang hab kaul jadid, malah buatan kaul kaul apa? jadi nak darani waktu malamu kira-kira wong sholat limang roka'at ya, terus wawaknya apa? sah terhormat mazhab Imam Syafi'i. Enggak cuma mazhab ini gak populer di ashabnya, ditentang oleh ashabnya. Ya. Melandikulo nangger jamaah takdim ku angger kira-kira wis setengah 7 kita jamaah apa belum. Nggih ya, sering diamuk oleh tiang-tiang, tapi niki dereng isya. Ya pokoke cara aku wis isya, ngono cara aku ra kudu, pokoke cara aku wis isya. Ya sebab kal tetet wae. Mengajak dulu ada seorang ulama berdebat Kali ngeten, niki sama-sama ulama, bapak, b, anak, wodu ngalimi, wodu sebuwe, wodu sebuwe, waduh, itu serapat, gawe, biasanya nonok kembarannya, jadi onok tandingannya, jadi lucu ulama, kok jadi ulama ya, kadang ya lucu, sampai anak sholat subuh, jam biru, tengah lima, kan, nanggebes, tengah lima, berarti subuh, nganti meledak es, ada waktu, jam setengah ada waktu, bintang, sajam, jam lah, saya kis, maghrib, ikubeh, suruh Geh yeah, magribu nawak suruh. Kudunya magribu di padanan subuh. On waktu sajam setengah. Namanya ini LS tujuh. Entah eme gua bang tenan dia naik sajam setengah. Mana dia na? Nak santri ini adzan jam itu ngamuk. Cung, paling cepat setengah wulu. Perkara ini dia ini cara berpikir. Magrib sih. Jonas ya sajam setengah jatai. Magrib. Dan di akhirnya santri ini nak adzan di setengah itu setengah wulu. Na jam itu dah tenan. Na wala dawilah wali enam seperempat wes ngisa perkarane, rane <hesitation> nah, lagu lagu ulama asolat, khairun magduun asal solat, aku mesti nopo ape. Gaya asma, apakah boleh witir hanya satu rok? Dengan witir, namun sarokaat, yuranodease, rano gurine, sarokaat, fakot. Ikut witir sejati, wah, mikutitir nopo sejati. Wah, <tansi> <tansi> tak taka likus, kenapa nak witir si tolak? Manusah urip-urip, esok terkenal. Menurut gua, buatan ate witir lu ekosido, ga sarokaat tolak. Nggak tahu, nggak tahu. Fihalkur anda di sarokaat, tapi... Tak nganggo telung roka, tari Imam syafi'i itu gak mungkin. Sing witir tetap singguri sito, mergoseng loro tetap sholatun. Laholah, mam, aku, sholat dan musah musa tuh jamia. Ya lah, <laughs> aku sholat sudah disalami, aku punya setelah kan, Sholat saya gantung, sholat setelahnya. Lalu gunanya salam? Eh, disalami umum, mau ngentut ya dia sholat esam, mau mau amso. Jadi mulanya jadi kontroversi, tapi ya apik banta-bantan salat ya apik banta-bantan barang apik. Jadi bangke bantah bantan iki iki ayu malah perkara kan, malah malah mari fitnah ulama iki beten Terutama pas nobo inna solati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil sholatku, ngibadahku, matiku, ribku namung kersane Allah. Utawa namung kange Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dah tak sholat, mari ahli jannah jadi to nak sholat mesti ahli jannah. Wongkot afelah teman-teman bejo wes mesti bejo ni. Taman awak sawah beti sulho nego was-wasi setan. Buat nanti nanti khotimah setan anjana aku, buat betin-betin ni sulho timah, yoga aku tiap tadi pengeran, jura pengeran kok. Kau kiai pemuja setan, kau kau rasa nong setan, kau kau kiai, negi air, rames di selamat, wong top-top rames di selamat. Itu namanya memuji setan, karena dia nganggap setan tuh. Solat, berarti kue gagal kalau dia nak, aku kepengen menusuk sesat tapi sesat mau air, alsa medin medin, jari kayak kondang kok terima mo, ngono-ngono toahe. Bedenya orang tingkat dia enggak sholat semua kan zina setan. Lagi itu ada orang dan sesuatu nunggu sholat puluhan tahun, digudu hilang gajinya goblok gue. Nak uang itu sholat puluhan tahun, berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Pan beg setan saya kita bawa nih rokok ya gelap. dia tak Ternyata dia gak iso kan. Dia setan kan lemah sekali kan. Tapi kita sering muji ya sering napa? Sering muji setan napa? Tapi setan sekedar kepingin rata hajud kepengen kue kafir. Pompa oh, mager ta hajut tenang niku ya, setan isik ya, rugi kok. Ya. Tapi eh, selama-lama anak lumah anang turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kany gak tahajud nangis. Terus matur mbek Gusti, kenging napa kula boten kasil tahajud. Ambek pangeran dhinget-dhinget, dia jenengan Gusti, sing maringi nangis."